Tawas adalah kelompok garam berhidrat berupa kristal yang mudah larut dalam air. Tawas terkenal sebagai bahan yang mampu menghilangkan masalah bau badan secara alami. Manfaat Tawas Tawas dapat menyerap aroma bau badan, terutama pada bagian ketiak mencegah keringat yang terlebih pada bagian ketiak, sehingga ketiak tidak mudah bau. Tawas dapat mencegah ketiak menghitam. Tawas bisa membantu menstimulasi aroma alami tubuh. Tawas dapat membuat kulit ketiak lebih lembut. Cara pakai tawas cair: setelah mandi, semprotkan tawas cair pada bagian tubuh yang diinginkan. diamkan, tidak perlu dilap, lalu beraktivitas seperti biasa.